Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Kali ini Ratu Bidadari akan membahas Apakah ada jin sihir atau teluh penutup usaha? Jawabannya ada Apakah teman-teman atau sahabat Ratu Bidadari Pernah mengalami atau melihat entah saudara kalian atau teman atau tetangga kalian yang usahanya yang awalnya rame tiba-tiba sepi yang awalnya rame tiba-tiba pelanggan atau customernya itu hilang semua biasanya warung atau toko atau tempat usaha itu buka tapi kelihatan tutup dan mengalami kejadian-kejadian ganjil Oke, okay, hari ini akan kita bahas. Jadi gini teman-teman. Itu sihir dan ada teluh. Paling dasar adalah sihir. Ini adalah tingkatan dasar atau tingkatan bawah. Di atasnya sihir, ini lebih medium lagi. Jadi tingkatannya lebih medium atau lebih tinggi daripada sihir atau energinya lebih kuat lah. Itu disebut teluh. Lah sedangkan di atasnya teluh ini tingkat tinggi, jadi ilmu tingkat tinggi atau ilmu black magic tingkat tinggi adalah santet teman-teman. Jadi eh, biasanya yang dipakai untuk menutup usaha orang, menutupi atau nyereti rezekinya orang itu biasanya yang dipakai kebanyakan mayoritas adalah jenis-jenis sihir atau teluh. Kalau sihir itu biasanya menggunakan eh, apa? Tanah-tanah kuburan Dan tanah kuburan ini Tidak tanah sembarangan Jadi tanah-tanah tertentu Yang diritual khusus Semisal orang yang meninggalnya Pada hari tertentu Pada hitungan jawa Atau orang yang meninggalnya Karena kecelakaan Meninggal Atau karena orang itu matinya tidak wajar Dan lain-lain gitu. Atau orang yang uh, Lagi hamil terus meninggal itu biasanya bisa digunakan untuk sarana sihir atau kerikan masyarakat maisan kerikan maisan itu adalah gosokannya batu nisan ini bisa digunakan untuk media sihir untuk penutup usaha Nah sedangkan yang dipakai untuk telur ini tadi yang saya bahas adalah sihir kalau untuk telur sendiri berbeda ini gridnya lebih di atasnya sihir, jadi yang dipakai untuk telur itu biasanya semacam dom bundel. Tahu kan, dom, apa? Jarum, tapi jarum yang bundel. Kan ada, uh, kalau kamu beli di toko, uh, kamu tanya uh, dom bundel, atau jarum bundel pasti kamu akan dikasih. Tahu, uh, yang ada warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Hijau dan warna-warni itu yang di atasnya itu, itu namanya dom atau jarum bundel teman-teman. Atau bisa jadi medianya biasanya yang saya sering saya temui karena saya uh, sering menangani kasus-kasus seperti ini itu biasanya semacam beras kuning, ya. Jadi beras kuning bukan beras kuning yang dibuat tumpeng ya, bukan. Uh, biasanya kalau kamu uh, Lihat orang meninggal di desa-desa kamu atau di kampung kamu Orang yang meninggal ya Ini khususnya wilayah Jawa ya Kalau di luar Jawa saya tidak tahu ya Kalau di, untuk area Jawa terutama di wilayah saya Itu ketika ada orang meninggal Itu kan pasti dari rumah Dari rumahnya menuju kuburannya Pasti ada orang yang menebar beras kuning Ya, beras yang dicampur dengan kunyit ya biar berasnya yang putih awalnya putih itu bisa menjadi kuning ya atau biasanya nyebar uang uang apa koin-koin gitu disebar di jalan-jalan dengan mungkin filosofinya akan saya bahas di konten berikutnya lah beras ini ini bisa diambil kalau orang-orang yang jahat beras kuning yang disebar dari rumah si duka atau rumah orang yang meninggal itu sampai ke kuburan pasti akan berceceran beras kuning. Lah, sama orang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan. Ini bisa diambil. Ini diritualin, diloretin khusus. Ya, jadi ada ada ilmunya lah yang enggak sembarangan. Ini bisa untuk menutup usahanya orang, bisa untuk menghancurkan bisnis dan menutup aura bisnis si target tersebut dan banyak sekali media-media ada yang dari daun suruh maksudnya daun suruh itu yang suruh ketemu ros bukan asal-asal daun suruh cuman eh, diri kemarin, khusus atau bekas cucian orang meninggal jadi air eh, orang kalau kamu ada orang meninggal terus kan di, dimandiin Nah ini airnya bisa diambil dan dirituali khusus secara sakral Tapi dengan menggunakan ilmu Dan saya tidak menyarankan ya Ini jika ditebar ke target ini bisa menghancurkan usaha si target Tapi ini dengan ilmu Ini hanya sarannya teman-teman Dan kalian tidak bisa menggunakan tanpa adanya ilmu Dan saya sering menangani kasus-kasus seperti ini dan yang paling berat, yang paling berat yang saya tangani adalah teluh yang menggunakan bekas cucian atau bekas air yang dibuat mandi orang yang meninggal. Jadi energinya sangat kuat sekali. Nah, energi-energi untuk Ini kan sarana, ini adalah media. Dan ini nanti ketika di ritualis sakral akan mengundang. Atau memunculkan sebuah manifestasi Energi goib Semisal Sosok pocongan Sosok kuntil anak Sosok gendru Atau sosok-sosok yang tidak lazim Seperti halnya Sosok manusia yang mukanya hancur <coughs> Mukanya berdarah-darah Atau sosok-sosok yang sangat mengerikan sekali teman-teman jadi buat teman-teman, jika kalian mengalami hal-hal tersebut Kalian tidak usah khawatir Kalian bisa oh, konsultasi dan Di nomor WhatsApp saya Di channel Youtube Insya Allah Wati Kudadari akan bantu Menentralisir dan memagari tempat usaha kalian Supaya tidak ada gangguan-gangguan dari pihak eksternal dan supaya usaha dan bisnis kalian lancar, bisnis kalian berkembang, maju dan sukses teman-teman. Mungkin ini adalah edukasi buat teman-teman kalian tetap waspada, kalian tetap proteksi diri kalian supaya terhindar dari ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, saya akhiri. Salam dari saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Jangan lupa like, comment dan share channel YouTube Ratu Bidadari TV. Assalamualaikum, salam rahayu.